Salah satu keunggulan paradigma pemrograman fungsional adalah transformasi data yang transparan. Sebuah nilai bisa diproses dengan fungsi menghasilkan nilai baru dapat diproses lagi, diproses lagi, diproses lagi hingga nilai berubah menjadi sesuai harapan. Contohnya, misalnya kita ingin mengubah sebuah nama lengkap atau full name menjadi slug agar dapat menjadi slug URL sehingga tidak ada spasi, tidak ada huruf besar, tidak ada semuanya huruf kecil, dan lain sebagainya. Biasanya kita bisa melakukan seperti ini: pertama, kita tampung dulu nama kita ke dalam sebuah variabel, kemudian kita trim. Jika ada, misalkan namanya itu ada spasi di sininya atau di sebelah sini. Jadi, kita trim dulu. Pastikan bahwa dia tidak ada spasi di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. String. Trim dan kita kasih name, dan kita tampung lagi ke dalam variabel. Misalkan, trim name di sini, spasi yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan sudah hilang, dan kemudian kita pastikan juga huruf kapital menjadi huruf kecil semua, supaya seragam dengan downcase. String downcase di sini, kita gunakan nama yang sudah di-trim dan kemudian kita simpan lagi ke variable namanya downcase trim name. Ini nama variabelnya sengaja saya bikin panjang supaya sedikit hiperbola. Dan terakhir, kita jadikan dia slug dengan replace atau mengganti spasi menjadi tanda minus atau dash. string replace yang kita replace adalah downcase ya, spasi menjadi minus. Jadilah sebuah slug, yaitu Riza minus Fahmi dengan huruf kecil semua. Atau cara singkatnya kita bisa melakukan ini dalam satu baris saja. Misalkan slug sama dengan string replace, kemudian yang kita replace adalah string downcase kemudian di dalamnya adalah String Trim dan yang kita Trim adalah name kemudian tutup untuk downcase kemudian untuk replace kita ganti spasi dengan dash hasilnya tentu sama hanya saja sedikit membingungkan apabila kita membaca kita harus mulai dari yang di dalam dulu jadi Trim kemudian downcase dan terakhir replace kurang lebih ilustrasinya seperti ini jadi dari nama di trim, di downcase dan di replace nah elixir memiliki operator untuk memudahkan ketika proses atau fungsi-fungsi transformasi sudah banyak seperti ini mungkin akan membingungkan lagi apabila fungsi transformasinya lebih dari 3 misalkan 5, 7, atau 10 gitu. dan kita bisa menggunakan operator namanya adalah operator pipa atau pipe operator yang secara sintaks mirip sekali dengan diagram yang barusan teman-teman lihat di sebelah kanan jadi dari name yang adalah spasi Riza spasi Fahmi spasi kita gunakan operator pipa atau pipe operator kemudian kita trim kemudian hasilnya kita passing lagi kita kirimkan ke fungsi atau proses berikutnya yaitu downcase. case dan selanjutnya kita kirimkan lagi ke proses berikutnya yaitu replace replace spasi dengan minus hasilnya sama persis jadi ketiga cara yang sudah teman-teman lihat yang ini yang ini dan yang di atas sini yang beberapa baris tadi, itu adalah hal yang sama, menghasilkan keluaran atau output yang sama. Cara bacanya adalah setiap parameter pertama itu diambil dari hasil sebelumnya. Hasil sebelumnya adalah spasi Riza spasi Fahmi spasi, dimasukkan sebagai parameter pertama di fungsi yang kedua. Kemudian hasil dari trim ini dimasukkan sebagai parameter pertama di fungsi yang ketiga. Atau fungsi yang kedua dalam hal ini, dan kemudian hasil dari downcase dikirimkan lagi ke fungsi yang ketiga yaitu string replace yang tidak membutuhkan parameter pertama karena parameter pertamanya adalah keluaran dari ini. Sehingga di sini kita cukup memanggil parameter kedua dan parameter ketiga. Atau kita juga bisa membuat atau menuliskan sintaks kita dengan menambahkan baris baru di setiap proses-proses baru sehingga memudahkan pembacaan dan uh, memudahkan dibagging juga contohnya misalkan di sini saya membuat sebuah file baru dengan nama pipe.exs script dan kemudian di dalamnya ada modul pipe dan ada fungsi start yang menerima sebuah parameter yaitu name name ini yang akan kita transformasi. Nah, dari name di sini kita bisa tambahkan pipe operator trim dan kemudian sama di sini ada string.downcase dan string.replace juga sama. Yang membedakan hanyalah baris baru saja. Dan sekarang kita akan coba untuk menjalankan si .ixs ini. Jangan lupa inspect atau output s ya. Untuk mencetak ke layar. Sekarang kita jalankan dan kita sudah mendapatkan slug juga yang sama persis seperti yang sudah kita lakukan di IX sebelumnya. Kelebihan lainnya menggunakan pipe operator selain mudah dibaca, kita juga bisa melakukan debugging dengan lebih mudah. Misalkan di sini kita mencurigai ternyata ada kesalahan di proses pertama, kedua atau ketiga, kita bisa dengan mudah menambahkan io.dot.inspect untuk ngecek apakah hasilnya atau outputnya sudah sesuai harapan atau belum. Kita juga bisa menambahkan di sini misalkan sehingga ketika kita eksekusi kita akan mendapatkan tiga kali cetakan ke layar yang pertama adalah di baris kelima, baris ke dan tentunya baris ke 12 di sini sudah terlihat ada tiga yang pertama setelah di trim kemudian setelah di downcase dan hasil akhirnya nah itu dia tutorial sangat singkat dari operator pipa atau pipe operator yang ada di bahasa pemrograman Elixir jika teman-teman menyukai dengan format tutorial video pendek seperti ini silahkan tuliskan kesan dan pesannya di kolom komentar jika teman-teman memiliki ide untuk topik atau materi apa yang ingin dibahas di tutorial singkat berikutnya tuliskan juga di kolom komentar sampai jumpa